kita ke momen spesial Vitamin bahagia Persahabat ya dari channel youtube Laser Entertainment yang sudah Menyuguhkan kabar bahagia dan vitamin bahagia Pastinya untuk kita semua para fans atau warga Konoha Surprise dari Papa Bilar ya Persiapan surprise ini ternyata Papa Bilar menyiapkannya dari pagi nih Untuk Bunda Lasti dan BBL Masya Allah Sweet dan romantis banget ya Papa Bilar jadi momen ini pun persahabat ya kita dibuat terharu saat Lesti dan Bilar Menuskan harapannya untuk BBL Masya Allah pokoknya ini luar biasa banget Vlog yang mempunyai arti yang sangat luar biasa juga untuk kita semua Persahabat yang mempunyai The Masya Allah banget nih silahkan nonton vlog Lestler Entertainment Yang belum mampir silahkan mampir Karena Vitamin bahagia sudah disuguhkan oleh ide kesayangan kita lewat channel youtube Leslar Entertainment Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga ada info penting untuk kita semua dari Leslar Metaverse Perhatikan di simak, karena tinggal hamin tiga persahabat ya Tentunya menuju pre-sale, perhatikan di sebuah kalimat yang yang dituliskan di postingan ini sudah siap para Leslarian? Hari ini adalah Hamin 3 menuju Pre-Sale Dollar Leslar Jangan lupa ikuti With List, Pre-Fight, dan pre Yang sedang berlangsung Sebelum masa berlakunya habis Klik link di bio untuk langsung gabung Ke With Listnya ya Tuh persahabat Ini dari Leslar Metaverse ya Karena tinggal Hamin 3 nih 3 hari lagi Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar Semuanya diberikan kesuksesan Amin dan selanjutnya persahabat kita lihat juga dengan terbaru dari IGS-nya Papa Bilar Papa Bilar ini mengunggah sebuah postingan momen ketika live Instagram bersama di MS Glow Yang tentu Go Internasional Dan kita lihat persahabat ada kalimat yang diposting oleh Papa Bilar Papa Bilar mengatakan keren banget barusan lihat live-nya MS Glow Beauty Bangga banget Brand lokal bisa ada di Paris Fashion Week Kongratz tuh Juragan 99 KS ini pertama MS Glow Allah banget ya Alhamdulillah juga kita tentunya ikut senang Karena idola kesayangan Bunda Leslie dan Bapak Bilar Bisa menjadi bagian dari MS Glow Mudah-mudahan sukses selalu Dan selalu diberikan Kelancaran Amin Ya Robbal Alamin dan berikutnya juga persahabat ada unggahan spesial vitamin bahagia di malam hari ini Kita lihat di unggahan Kak Rufus Persahabat yang baru saja ini memposting foto baby L Aduh, cute banget ya Ketawanya ini membuat kita semakin semangat Masya Allah, vitamin bahagia di malam hari ini langsung disuguhkan lewat baby L Luar biasa, mudah-mudahan menjadi anak yang seleh Menjadi anak yang kuat Dan menjadi anak kebanggaan kedua orang tua dan persahabat disimak di kalimat yang dituliskan lewat kerson oleh kak Rufus abang L kayaknya lagi tebar senyum karena diajak ngobrol pasti sama cewek cantik deh siapa nih memangnya tuh persahabat ya, dia deh biar tahu katanya tuh aduh masya Allah banget ya seneng akhirnya Uncle R bisa ketemu Abang L yang gemoy banget, matanya cantik banget, ya ampun tuh bersahabat ya. Ini Masya Allah banget nih baby L selalu membuat orang tentunya gemes melihatnya. Mudah-mudahan semakin banyak juga nih dukungan dan doa serta support yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai Lesti dan Bilar. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan berkomentar, salah satunya dari Teh Ocha. Wow, waknya BBL juga ikut berkomentar. Gemes banget, katanya Masya Allah banget ya Teh Ocha juga langsung ikut berkomentar tuh. Masya Allah, mudah-mudahan tentu kita juga semakin kompak dan solid untuk selalu mendukung yang terbaik apa pun itu buat Bunda Lesti dan Papa bilang.